Apakah kamu malas beranjak dari tempat tidurmu? Apakah kamu bosan dengan rutinitas di setiap pagi? Bukan, bukan hidup ini yang membosankan, tetapi sikapmu yang membuat hidup ini menjadi bosan. Di tengah kegiatan pagimu yang padat, jangan habiskan waktu kamu untuk memikirkan. Kenapa saya harus bangun pagi untuk ke kantor atau ke kampus? Kenapa tugas saya tidak beres-beres? Gaji saya pas-pasan, karir saya mandat. Kenapa saya tidak punya pacar atau pasangan tidak perhatian? Semakin sering kamu mengeluh, semakin kamu tidak bisa move on. Jangan salahkan orang lain atas apa yang terjadi pada diri kamu sekarang. Karena itu hanya menghabiskan energi dan waktu. Sahabatku, apa yang kamu alami sekarang adalah buah dari pikiranmu di masa lalu. Pikiranmu adalah magnet. Bila kamu berpikir negatif, maka momen negatif akan terjadi padamu. Bila kamu berpikir positif, maka momen positif terjadi padamu. Bila kamu berbuat baik, maka orang lain akan berbuat jauh lebih baik kepadamu. Berbaik sangkalah dan berpikir positif terhadap semua hal buruk yang terjadi padamu. Maka jalanmu akan dimudahkan. Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Hari ini adalah hari kamu melampaui ketidakmampuan dan keterbatasanmu. Kamu dapat mengubah hidup kamu lebih baik. Kamu sudah punya hal yang diperlukan untuk mengubah hidup kamu. Hal itu adalah keyakinanmu dan langkah kecil yang konsisten. Jangan habiskan waktu dengan menyalahkan orang lain... ...atau berburuk sangka yang membuatmu menjadi tidak enak hati. Karena apa yang kamu pikirkan sekarang... ...bisa menjadi kenyataan. Sahabatku, apa yang membuat kamu menjadi lebih baik? Apakah karena kamu punya banyak uang, rasa cinta... ...apresiasi dan ucapan terima kasih. Apakah kamu yakin bila semua itu terjadi pada dirimu... ...maka kamu akan bahagia? Coba bayangkan... ...ketika hanya ada 5.000 rupiah di dompet... ...tetapi kamu memilih untuk menikmati momen itu... ...maka pikiranmu akan terbuka dan berpikir kreatif ...mencari peluang baru. Ketika pasanganmu lupa bahwa kamu sudah berkali-kali whatsapp tetapi kamu memilih untuk tersenyum, maka rasa gelisah akan menjauh. Ketika lama menunggu ojek online karena hujan dan macet, tetapi kamu memilih untuk bersabar, maka kamu akan tetap tenang. Kamu akan menjadi bahagia, sahabatku, dan hidupmu lebih indah ketika kamu menikmati, tersenyum, dan bersabar di setiap momen dalam hidupmu. Jangan menunggu hingga akhir minggu atau akhir tahun untuk mendapatkan harimu yang indah. Kita dapat memilih ketika kita bangun pagi dan menjadikan hari ini hari yang ideal yang membuat kita bersemangat dan bergairah. Kita dapat tujukan kepada dunia, kita akan sukses dengan pilihan kita. Kita dapat lakukan hal apapun yang membuat hidup kita lebih hidup, menarik dan bermakna. Karena setiap pagi ketika kamu beranjak dari tempat tidurmu, ucapkanlah, hari ini saya lebih baik. Hari ini saya pasti berhasil. Hari ini saya bisa mengatasi semua. Hari ini saya akan berikan semuanya. Setiap detik saya, setiap menit saya, setiap momen hidup untuk menjadikan hidup saya lebih baik. Menjadikan pagi ini luar biasa. Berterima kasihlah kepada Tuhanmu. Terima kasih, terima kasih untuk hidup hari ini. Terima kasih untuk sehat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang kau berikan hari ini. Saya siap berkarya luar biasa. Teruntuk diriku sendiri Terima kasih telah menjadi tangguh Walau terkadang masalah membuat rapuh Apapun persoalannya Mohon sabar ya diriku Karena semesta tahu Siapa yang mampu menerima itu Untuk diriku sendiri Terima kasih telah menjadi tabah Berharap diri ini selalu kuat Dan tidak pernah lemah Hidup memang tidak lepas dari suatu masalah Tetaplah tegal Dan jangan pernah menyerah. teruntuk diriku sendiri maaf jika selama ini aku terus merusakmu izinkan aku hari ini menyembuhkan segala keluhanmu izinkan aku hari ini melupakan segala sesuatu yang sudah berlalu izinkan aku hari ini meredakan segala kesedihanmu teruntuk diriku sendiri cukup sudah kau berputar-putar di labirin yang terus membinasakan sadarlah kau melenyapkan diri sendiri secara perlahan apapun yang kau dapat nanti tergantung apa yang sekarang kau lakukan kau ambil langkah terbaikmu ada yang harus kamu tentukan teruntuk diriku sendiri pikirlah sekarang saat sang surya masih menyinari dunia Temukanlah jawabannya, sebelum dirimu terhanyut di senja. Terkadang, hasrat akan selalu menarikmu ke dalam lubang yang sama. Bangkitlah, jangan biarkan terjadi, dan tidak merubah segalanya. Teruntuk diriku sendiri, semangat kamu pasti bisa, gerahkan semua, curahkan segala asa, Tuntunlah harapan dengan segala doa Kamu istimewa Berhak untuk bahagia Teruntuk diri kesediri